Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penjelasan kitab Fihi Mafihi, karya Maulana Jalaluddin Rumi, yang membahas tentang, menjauhlah dari tujuan mereka. Semoga bermanfaat, salam hormat dari Karir KT ofisial. Rasulullah Wasallam bersabda, malam itu panjang, maka jangan kau pendekkan ia dengan tidurmu. Siang itu terang, maka jangan kau gelapkan ia dengan dosa-dosamu. Malam itu panjang untuk kamu yang mencari rahasia-rahasia Yang berhamburan dan memohon hajat Tanpa ada gangguan dari orang lain Tanpa ada gangguan dari kekasih dan musuh Kamu begitu damai dan erat dengan Allah Karena, dia telah menutup mata orang-orang lain Sehingga perbuatan-perbuatanmu terjaga dan terpelihara dari riah Dan murni karena Allah subhanahu wa ta'ala Di malam yang kelam kita dapat membedakan mana yang beribadah karena riah dan yang ikhlas. Orang-orang yang riah akan terungkap, sebab di malam hari semua hal tertutupi oleh gelap, sementara di siang hari semuanya terlihat, karenanya orang yang riah akan terlihat di malam hari. Ia berkata, karena tak ada seorang pun yang melihatku, untuk apa aku melakukan semua itu. Lalu dijawab, ada satu yang melihatmu, tapi kamu bukan orang yang bisa melihatnya. Yang bisa melihat hanya mereka yang berada dalam genggaman kekuasaannya. Ketika mengalami kesulitan, semua orang memanggilnya. Begitu juga ketika sakit gigi, sakit telinga, dan sakit mata, ketika sedih, takut, dan tak memiliki rasa aman, semua memanggilnya. Dalam kerahasiaan semua memanggilnya disertai keyakinan bahwa ia akan mendengar keluh kesah dan mengabulkan permintaan mereka. Secara rahasia mereka bersedekah untuk menolak bencana dan sebagai obat penyakit, berkeyakinan bahwa ia akan menerima usaha-usaha dan sedekah mereka. Saat Allah mengembalikan kesehatan dan kedamaian hati mereka, mereka kembali kehilangan keyakinannya dan bayangan kegelisahan muncul lagi. Mereka berkata, Tuhanku, bagaimanapun dulu kami berdoa kepadamu dengan penuh ikhlas dari pojok penjarah itu dengan mengulang-ulang ayat, katakanlah, Dialah Allah, yang Maha Esa, Quran Surat Al-Ikhlas, ayat 1, sebanyak seribu kali tanpa rasa bosan dan lelah, lalu kau kabulkan permintaan kami. Sekarang kami sudah berada di luar penjarah dan tetap membutuhkanmu, sama seperti ketika masih berada di dalam penjara Sampai kau keluarkan kami dari penjara dunia yang penuh kesaliman ini Menuju dunia parah nabi yang penuh cahaya Mengapa keikhlasan tidak bisa datang kepada kita Tanpa adanya penjara dan rasa sakit Seribu kayalan yang timbul, yang bermanfaat maupun yang tidak Hanya menimbulkan ribuan bentuk rasa malas dan rasa lelah Lalu dimanakah keyakinan yang dapat menghanguskan imajinasi-imajinasi itu? Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, Seperti yang telah kukatakan, jiwa hewanimu adalah musuh bagimu dan juga bagiku. Lalu Allah berfirman, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia. Quran Surat al mumtahanah Ayat 1 Perangilah musuh ini selalu di dalam penjara. Sebab saat seseorang merasa terpenjara, diuji dan menderita, maka keikhlasanmu akan muncul, dan bahkan akan semakin kuat. Ribuan kali telah kamu buktikan, bahwa keikhlasan muncul karena adanya rasa sakit pada gigi, pada kepala, dan adanya rasa takut. Lalu, mengapa kamu terkungkung dengan kenyamanan raga? Kenapa kamu selalu disibukkan untuk merawat tubuh, Jangan lupakan ujung dari benang itu. Jauhkan dirimu dari apa-apa yang tidak Dia inginkan agar kamu bisa meraih tujuan abadi dan terbebas dari penjara kegelapan. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran surat Al-Nazi'at Ayat 40-41: Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Salam hormat dari Karirin Kade Official.